Persidangan perdana pembunuhan Brigadir Yosua, di pengadilan negeri Jakarta Selatan, dengan terdakwa Barada Eliezer yang juga sebagai justice kolaborator, baru selesai digelar. Dalam persidangan awal ini adalah mendengarkan dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum, di mana akhir dari dakwaan itu adalah Barada Eliezer didakwa dengan ancaman pasal 340 KUHP Junto pasal 338 KUHP. Setelah jaksa penuntut umum membacakan dakwaannya tersebut, majelis hakim memberi kesempatan kepada terdakwa Eliezer dan penasehat hukum untuk menjawab atau mengeksepsi dakwaan jaksa tersebut. Namun dari pihak Eleizer dan penasehat hukumnya, tidak akan mengajukan eksepsi, karena menurut penjelasan penasehat hukum Eleizer, bahwa terdakwa mengakui perbuatannya, hanya saja perbuatan itu dilakukan berdasarkan perintah atasannya yaitu Irjen Freddy Sambo. Lanjut, penasehat hukum Eliezer hanya memohon kepada majelis hakim untuk melanjutkan proses persidangannya dengan agenda mendengar keterangan saksi. Adapun saksi yang dimohon disegerakan adalah FS, PC, KM, dan RR. Namun, majelis hakim tetap pada rencana awal, di mana memang masuk pada agenda keterangan saksi. Hanya saja, yang didahulukannya adalah saksi-saksi dari telah diajukan, antara lain keluarga dan kerabat almarhum Yosua dan untuk permohonan kuasa hukum akan disesuaikan jadwal yang berjalan. Di sela persidangan juga Eliezer menyampaikan permohonan maaf kepada almarhum Yoshua dan keluarga atas apa yang telah dilakukan terdakwa walaupun itu bukan niatan dari terdakwa karena terdakwa tidak kuat untuk menolak perintah pimpinan karena terdakwa sadar benar posisi dan pangkat terdakwa sebagai pangkat terendah di kesatuan kepolisian yaitu brigadir 2. Sidang ini tidak memakan waktu terlalu lama karena hanya mendengarkan pembacaan dakwaan dari JPU. Sidang akan dilanjutkan selasa tanggal 25 Oktober tahun 2022, masuk pada agenda mendengar keterangan saksi. Sidang ini banyak menyita perhatian masyarakat, sehingga sidang ini dibuka secara umum, dan harapan masyarakat bahwa sidang ini dapat berjalan sesuai koridor hukum yang berlaku. Berikan pendapat Anda pada kolom komentar, kita tetap jaga dan kawal NKRI.